Hmm, mantap Brody <tuk> Woo! kan Ah. Ah, lagi tuh dia bro, kayak gitu. Hmm, mati langsung dia ya. You friends me.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 eh hey, bro apa kabar semuanya Halo mau Jadi kali ini oce bakal pakai chopper lagi ma bro tapi ini dengan build yang berbeda ma bro ini cocok banget sih buat nge counter counter di map kecil seperti summit atau counter shotgun yang lagi op op nya ya uh, para raser ya jadi kita tetap bisa counter pakai chopper ini cuman ini buildnya oce ganti ke build heavy fire bro ya jadi gas sepi agak sedikit berbeda dan ya pokoknya lihat nanti aja mau bro nonton sampai habis lo total oce bakal kasih tahu di akhir video bro ya serta attachment atau gan tapi tonton dulu sampai habis aja. Yo, ya, oke, ma Bro, Coba udah di dalam game. Yo, let's go, Ma Bro, kita sikat nih, pakai chopper Betul yang chopper yang Ocha pakai ini, nih. chopper epic, Ma Bro. Ocha suka meskinya satisfying banget, kelihatannya ya. Oke, kali ini Ocha mau langsung coba ke B aja nih, Ma Bro. Kita langsung sikat daya. Coba, ya. Ingat, Ma Bro, walaupun kita build di fire, tetap misal kalau jaraknya rada jauh. Harus kita scope, oke? Okay? Oke. Okay. Wah, wow, ada yang nungguin mau sakit banget sih. Bocah gak ada spek loh, ya. Tadi udah keluar satu, tapi ya udahlah. Oke okay lah, teng teng teng. Bocah mau coba nulek cepet deh nih first pick di A coba ya kita tes saja Brodi ya keganggu banget tuh kayak gitu dia bakal slow banget sih yakin Oja. keganggu lagi tuh dia mah kayak gitu Wow. Hah <tuk> Eh. <Hey! tuk> Ojek, keluarkan jurus lumba-lumba, Ma. Bro, tadi tuh lumba-lumba jam ya. Lumayan lah untuk mengalihkan isu sniper ini, ya. Oke, okay. lumayan tuh, Ma. Bro, ya, buat ngehifiernya. Soalnya, kalau kita tambah light weight, itu Wah, gokil sih. Oh, kaget aja uh, ampun, Mama. Kaget, mungkin dari sana. Kita ke mau lanjutin. Ah, ngeri banget, ma Bro ya. Tuh, dia tuh slow banget itu tadi. Tuh, Lihat gak tadi kamer barusan itu. Dia slow banget, Mama Bro. Cuman ya, kalau aduk switchblade, dia nge-scope aja masuk semua ya. Hah, tetap kocak kalah sih. Mereka tuh ngeras, ya Mama Bro ya. Lucu soalnya gak tau kalau mereka ngeras apa-apa, coba untuk nahan kali ya. Ancopar itu adalah senjata nahan. Mantap Brody Sakit kan ah. uh, Ada apa ya hey, bro Cover gue ya ah, Kena HP-nya tuh ya Jadi kayak cuma lari aja bro Hiperin aja ya Keren sih ini Coba Berasa main SMG mah bro Cocok sih Asli Ini tuh kayak senjata SMG mah Bro tapi lu kayak bisa buat jadi soul travel perpaduan dan jadilah LMG ya kan sial Watch sendiri No, ah, ah, ah gelap pistol mah bro. Tus sakit banget lo barusan ya. Ah terocat tuh bisa clutch lo, seneng banget lah. Kira-kira tamloca kenapa ya? Padahal cepet-cepet banget matinya mah bro. Ya kalah kan? Itu barusan Meiktan nih mah bro yang mencalauan ya. Ah, ada orang di situ. Ah, mabru maafin Ocha deh. Ya. Wah, gagal. Kita harus bantu teman Ocha untuk defense. Eh, ya. ya. sayang sekali, tiga sama Mabru. Ocha, kayak <laughs> bingung tadi tuh. Aduh ada yang nge mah bro Oce kira tuh mereka udah pada ngepus. Gimana nih cara menangin ini kira-kira kawan Kita harus lebih mikir nih SND memang harus penuh dengan taktik mah bro Ya, Asal gerasal rusuk juga mati juga Sebenarnya Oce kayak nungguin musuh gitu Auto menang harusnya ya Rasbi bro, Rasbi Ayo rasmi bro Kita akan gas Raktakan semua yang menghalang Nah kan dia pakai apa Pakai sewat gengeng bro Sudah saya bilang Geng ngeplan ya Nah Kita plan ya Ah! Aduh, tuh pen gocek-gocek gitu loh mah, Bro. Ya, sayang banget. Dia masih nungguin noca. Tapi ya, it's okay lah Setidaknya kita menang sekarang. Nice, Bro. Good job. <laughs> Pat sama dong asal masuk. Tadi pas waktu latihan mah, Bro. Kecil dapat main banyak killnya Sekitar 17 kill Guys, nice. lastnya di sana bro. Ya yeah, ha ha, menang abra ya. Lihat tuh, wah uh, lumayan lah. enam belas kill not bad lah di SND ya. Walaupun aku caya agak merasa kurang gitu, tapi not bad not bad. Lihatnya mah bro. Uh. Oke, lah, main chopper terbaik ya, Mabr. Oca, kayak aku kurang dan Ocha pengen main satu game lagi nih. Oke, okay, let's go. Baiklah, Mabr. Oca akan membantai mereka semua. Ting tering, ting ting. Siap-siap kawan. Coba. Hmm, mantap Mabr build fire Oi, kenapa ada sniper di situ? Ngeselin sekali. Tak apa, tak apa, Mabr. Ini kita kalah nih Gak masalah walaupun kalah Oce bakal gendong temen Oce ini Berarti kayaknya ini kita harus uh, rada bareng nih ini, -ini ya Let's Kosong mah bro Mana ya orang-orang ya Wuh. <tuh> ya ampun sniper lagi mabroce matinya Ngeselin banget sih emang. Ah, kamu ini. Oke sekali. Tapi teman itu jago loh. Dia clutch Eh gak nge-clutch, eh iya bener gak nge-clutch ya Sampai dapat juga ya musuhnya ini berarti Bandel banget ya mah bro Kita mau coba rasa hmm. ah, sniper lagi mah bro, coba mati ya Itu oce udah keren-keren loh -keren, padahal ya tapi, macam mati sama uh, nya tiga kali nih. Oh, chicken tiga, mati juga tiga. Oke, okay. matinya sama dia lagi. Tetap tenang. Hai, oh, mantap kan? Aduh, tetap tenang. Kenapa oke mati, Bro? Itu satu mati, itu satu mati. Ada apa nih? di atas ada nih mah bro nice ampun sniper lagi matinya sama sniper mulu lo capek tetap tenang tetap tenang bro ya santai oke okay. eh kok, kok gimana musuhnya yo? Ah, hahahaha ketahuan gak mau enak ini aku pegungho tuh gini mah bro eh mati teman kita eh masuk musuhnya sini ada gak? kan ah, di dalam kereta Hmm, mati langsung dia ya Cepetuk sebenernya instan kill banget sih Cuman tadi ucap matinya tuh kayak mati-mati Konyol lah Timing banget kena snipernya Ya kan Itulah mati konyol uh, Mati langsung mabrol rata Kita muter aja dah Nih kena nih Ya, matikan lu. Dia pakai senjata langsung mati mah, Bro ya. Itu tadi snipernya, dia senjata langsung mati. Bah, enak banget buat ini. Langsung. S SD kayaknya, Cak. ya? Eh, S apa clutch? S atau cuma empat orang doang. Maaf, maaf, salah ngomong. Worth it, sebenarnya ini chopper ya, mantap sih dipakein. Gungho built here fire bah the best, cuy! Nah, ada yang mau masuk? Tidak seperti bro ya. Hmm, nah, cuman ma Bro, itu dia. Ini kalau bisa lelawannya shotgun, mah Bro, nggak bisa kemana-mana shotgun ya. Susah larinya, bakal slow banget jalan ya. Mana musuhnya? ah dia nungguin Ocha, Ocha nge-step sih. Salah ya, cuman lumayan lah. 13 kill ya, not bad, mah Bro. So Nice, nice, nice, nice, nice. Oke okay deh, langsung aja mabru ya Ocha bagin loadoutnya buat kalian, oke? Okay? Sebenarnya uh, bullet spread pas pakai ADS nya ini agak sedikit jelek sih menurut Ocha ya. Kenapa Ocha bilang jelek? Uh, soalnya kerasa banget kalau pas Ocha pakai build fire-nya Tapi tetap misalnya kalian agak jauh ya, atau jarak-jarak yang perlu di scope itu ya harus di scope mah penting walaupun ada sebulut spreadnya agak tidak beraturan karena kita pakai fire ya emang bro jadi ini gunspeed attachmentnya ya nah, sebenarnya kalau laser sebelumnya sih kayaknya pakai ya bagusnya wc laser taktikal ya diganti ke mp laser uh, ini mah bro tak tahu kalian boleh pakai ini RTC laser laser Terserah kalian pokoknya diantara inilah mah bro kalau misal kalian mau sama gameplaynya kayak oca yang barusan mah bro ada Free fire nya dikit karena merotocah worth it banget ya kalau kalian main hardpoint ketemu shadgan itu pasti keganggu banget sama chopper kalian. mah bro serius oca ngerasain banget ini oca ngerasain itu bukan kayak di ranket doang ya bukan di match match biasa lawannya pro player cuy ya di pro scene ini udah ketes banget diskrim mah bro Kiki worth itnya, oke? Okay? udah kayaknya gitu Untuk video kali ini mabro. Makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini Ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe Serta aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video dari, dari Ocha mabro, ya. Dan kalau kalian mau beli Akun CODM ya, Untuk kalian yang baru main Atau kalian yang bosan Sama akun kalian Langsung aja instagram Ad kita bro ya, Atau kalian yang Mas push rank Atau kalian gak ada waktu Buat main CODM Kita jokin aja Follow instagram Ad kita joki Titik in ya Langsung Legendary dah rank kalian Atau kalian mau top di bisa juga, lah, bro. Ya, oke, see you, bro. Dadah, semuanya. Yaudah, dadah, semuanya. See you next.